use Hai, assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba produk yang tengah laris di pasaran. Ini produk daripada Dot Channel Kimyang. Satu satu kotak ni RM20. Ada 5 5 paket. Paket kan? Ini dia. Osof. Tanpa perwarna tiruan katanya. Pedas tapi sedap. Okay. Tanpa membuang masa, marilah kita cuba. Kita masak Maggi ni. Maggi dia sama macam Maggi bias biasa. Lepas tu perencah dia ada satu ni. Perencah dia. Nampak merah. Marilah kita. Mula. Aku tengok ramai sangat orang kata sedap. Apa-apa semua. So, aku nak cuba Iish, macam buat sambal cantik dia punya ni kena dekat situ dekat macam sepis sambal ya Tek pekat dia punya paste tu Masak satu je lah ya Kita ni bukan yang buat makan pun Nak rasa je Ram, Aku yakin ramai nak rasa Tapi Tak rasa lagi Kalau tengok warna dia Tak adalah pekat macam ramen tu Tapi Nampak lah Merah-merah juga sikit Kita bawakan tereng. Selalu aku akan makan ramen dengan apa popcorn dengan telur kan. So, aku nak makan popcorn? Hari ni so, makan benda lain. Kita makan dengan crab stick. Mana nak ni? pun tak habis tak hidup. Letak macam-macam. Nanti kenyang. Okay. Lepas tu, kita ada juga Telur. Jangan lama kita jika dia nya berdaras, okay? Laylor, telur matul, kata laylor, okay? Telur mati lor, okay? Marilah kita cuba, okay? Baca dong, habis. Cikir, cera. First bite Bismillah Oh pedas Untuk orang yang tak makan pedas jaku ni Aku first suapan je dah memang pedas Betul dia cakap pedas tapi sedap Kata rasa macam Maggie pedah gila tak? Tak. Dia macam samian pun tak. Dia rasa dia tersendiri. Tapi memang pedah. Pedah. So. Pedah we. Kasian. Aku ni tak tahan pedah. Untuk aku kan pedah. Wah. Kita makan. Ski dot masih lapar pedas dia orang ni pedas extreme extreme apa barang pedas biasa biasa bukan mereka makanlah cepat-cepat ya. Crab stick. Dah, ya? Pedas ya? Eh? Not normal-normal pedas ya? Teluh. Patut tambah aku tambah cissang semua benda aku tambah Ooh. Berdeh macam begini berdeh gila memang berdeh. Aku dah settle belum. Telinga aku berdeh. Macam ni lah. Kalau kenyang minum air Pedas gila. Aku ah, COVID dah. Eh. Tak semua perencah gila Empat, empat, dah, Terima kasih kepada yang sudi menonton. Pada yang sudi mendengar aku bebel, terima kasih. Ada yang tak sudi dengar, faham terima kasih kerana nanti tiba nak sibuk dengar. Jangan komel. Okey. Kat crack nah, datang bebel. So aku dah cuba produk ini cecikim yang daripada kalau aku oral dia tak, tak kena terkena cecikido kan. Tak explain siapa? Saya tahu tu ada gambar kat kotak Deadline dia pedas tapi sedap Memang pedas guys Tak tipu Pedas So Good job Untuk produk ni Memang sesuai lah untuk Cikidok yang memang suka Benda-benda Buat berjaya yang Pedas-pedas ni Extreme-extreme ni Apa pun kan? Okay Itu saja untuk video Aku kali ini Terima kasih kerana sudah Sudah menonton Dan jangan lupa Tekan butang subscribe Kat bawah tu Bagi yang belum Terima kasih banyak-banyak bagi yang sudah subscribe, ya. nama so, kibay, bye. tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik